Brigadir Joshua disebut dapat ancaman pembunuhan seminggu sebelum tewas. Saiful Anam, komentar ini: Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI, Saiful Anam mengomentari pernyataan kekasih Brigadir J. Ferasi Manjuntak, soal sang kekasih yang mendapat ancaman pembunuhan seminggu sebelum tewas. Saiful mengatakan pengakuan pacar Brigadir J itu harus didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kalau memang benar, ada ancaman berarti sangat kuat, ada upaya yang sistematis untuk melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Kata pria yang juga pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu kepada JPNN.com selasa 26 Juli 2022. Menurut Saipul, informasi dari Vera itu bisa menjadi petunjuk bagi polisi guna mengungkap kemungkinan adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kalau pembunuhan berencana, maka publik berpikir siapa yang mau membunuh polisi? Masyarakat biasa mana mungkin berani membunuh polisi? Pasti kalau bukan sesama aparat. Bisa jadi ada oknum-oknum yang memiliki dendam dengan Brigadir J, ujar Saipul. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dalam insiden baku tembak dengan Barada E di rumah dinas Irjen Firdisambo naik ke tingkat penyidikan. Artinya Baris Krimpolri meyakini sudah ada dugaan pelanggaran pidana dalam insiden itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengambil langkah tegas dengan mencopot tiga orang perwira terkait kasus penembakan Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo. Ketiga perwira itu yakni Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budi Herdi Susianto. Ferdi Sambo dicopot dari jabatan Kadifropan. Lalu Hendra dicopot dari Karo Paminal dan Budi diaktifkan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan. Konon aktifan itu diajukan, dilakukan guna menjaga objektivitas Polri dalam penanganan kasus penembakan yang dilakukan Barada E pada Jumat 8 Juli 2022. Sumber berita atau artikel asli, Fajar. Nah, demikian informasi kawan yang saya bisa sebarkan di hadapan saudaraku. Ya, semoga dengan adanya temuan baru lagi ini ya, terkait dari eh, kekasih almarhum yaitu Ibu Pira, ya, Nona Vera, semoga ini bisa menjadi bahan masukan kepada tim Sus, bentukan Kapolri, ya, untuk menambah informasi-informasi. Dan di sini saya mengajak saudaraku, mari kita tetap menunggu. Hasil kerja daripada tim sus yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Nah, kita akan mungkin tidak lama lagi. Ya, kedepannya akan kita dengarkan hasilnya. Tentunya hasilnya ini pasti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolri. Maka itu kita harus sabar menunggu informasi selanjutnya. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.